nih di Nah, nah taruh, sini, taruh, sini. taruh di track Jangan yang diparuh, di track. ini, ini Biar jalan, Mak. Ayo, cepet. penasaran. Nah, ya nah, ya. Iya. beberapa waktu lalu saat apa? Kalau mainan ya nih. Mobilnya apa? Kalau saingan sama apa? Kalau dikasih abang langsung senyum. Biar mobilnya jalan Apa? lucu <tuk> banget bikin gemes ya live stream ya. oh. baru live stream suriah hari walau guna air dan kalau bilang itu saja. <tuk> ini sepatu siapa? sepatu siapa nak? balik dong itu kaki kiri nak punya siapa tuh? punya siapa sepatunya? punya siapa sepatunya nak? punya siapa sepatunya? ketapa mana lagi sebelahnya? Oh, itu beda. oh beda nah. Beda sayang. Mana coba ambilin sepatu Papa tolong. Coba ambilin lagi sepatu Papa yang lain mana sepatu Papa yang lain. <lip> coba ambilin dulu sepatu Papa yang lain mana sepatu Papa yang lain yang mana ya? Ya ke distrik. Masya Allah ya Allah ya. Allah.